kalau masalah musik ini saya kurang banyak paham, tapi saya memposisikan diri sebagai orang awam ya. Orang yang tidak begitu paham musik dan bagaimana komentar saya tentang ini langsung saja kita play videonya. Let's go. Oh, ini konser di konser ya kayaknya ya atau gimana ya, guys? Oh, shirt Wow tinggi banget guys suaranya ini pertama kali denger aku. mantap untuk pencinta rock ini keren banget sih guys kalau saya masih awam ya basal musik-musik kayak gini tapi ketika saya dengar ini memang sudah mantap banget suaranya wuih mantap Enggak pecah ya suaranya keren banget sih uh. Banyak juga ya nontonnya santai banget yang nyanyi ya tapi suaranya dulu tinggi banget Wow Woo. keren banget Wow. Wah, mantap guys. Oke okay, guys, udah selesai videonya. So itulah tadi ya kan dan banyak sekali komentar-komentar daripada netizen di sini mengalir air mata. Time lagu tuh berkumandang dengan riff kita, Kita solo keyboard dan drummer. Sound sebiji dalam album Karisma. Vokal Denden juga masuk dengan lagu ini. Paling tak tahan time solo kid naik bulu roma be. Oke, okay, perfect ya, yeah, memang kalau istilahnya komentar saya, guys, daripada musik ini, lagu ini ya kan, itu memang dapat banget sih, suaranya keren banget. Itu penilaian saya secara awam ya Karena saya belum paham banget tentang musik seperti itu Mana yang enak buat saya ya Sudah saya komentar enak Yang gak enak nanti akan komentar gak enak juga gitu Tetapi selama mendengarkan lagu ini ya kan Tidak ada macam uh, telinga itu pekak lah apalah Tapi enak semuanya terkontrol suaranya guys Dan di sini juga ada komentar Alunan vokal sangat mantap betul Dan tiada langsung over me kayak penonton Tuh betul Biasa kan di macam tuh guys Ah, tapi di sini siapa tadi namanya Denden? Ya, itu wah full mic, guys. Memang puas hati dengan ala. Terima kasih, video owner dan YouTube yang share video ini. Don't like dan subscribe. Jangan lupa, guys, di subscribe. Di sini ada Vip Predator Recording so mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semuanya sudah tengok video ini dan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah request dan ya mungkin kalau teman-teman mau request lagi langsung aja DM di Instagram saya atau linknya di deskripsi ya karena ya nggak ngerti juga sih awal-awal dulu juga saya mereaction sebuah musik daripada Khalifah band abang ya bang Khalifah ya kan lepas itu ada apa Harry juga kan itu juga sempat istilahnya kita buat react dan memang the best lah mereka nih kan dan kalau Shart, itu mungkin Amish ya kan. Nah, Shart ini mungkin salah satu band yang legend lah kalau menurut saya karena lagu-lagunya itu sangat-sangat populer sekali. Tapi di sini saya baru pertama kali dengar guys dengan judul Teguh ini. So, ya mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata saya mau dimaafkan ya, teman-teman. Karena ini ya Itulah istilahnya penilaian saya terhadap music Ya kan, karena saya masih awam juga Tidak begitu faham seperti itu So, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh